Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya wabarakatuh. dari menjumpai Anda Langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia okay. Dan hari ini kebetulan saya lagi makan siang Dengan sahabat-sahabat saya tersayang Mereka ini adalah para warga negara Indonesia Wanita-wanita Indonesia yang cantik-cantik Yang menikah Allah. dengan warga negara Malaysia Yang namanya pernikahan, yang namanya rumah tangga Pasti ada suka dan dukanya Nah okay. sekarang kita tanyain satu persatu ya apa sih suka dukanya menikah dengan warga negara Malaysia right. Sekarang di sebelah saya ada Sis Caca Cantik ya Masya Allah, ya Allah. Sis Caca udah berapa lama menikah dengan warga negara Malaysia? Menikah udah 12 tahun lama ya, 13 tahun ya Alhamdulillah Masya Allah Sudah punya anak berapa? Baru satu umur 10 tahun Terus suka dukanya apa? Menikah dengan orang Malaysia Sukanya tuh jalan-jalan, ya. Hahaha, <laughs> pasti ya jalan-jalan uh, terus. Kita jalan-jalan mau dalam negeri. Uh, negeri, dalam negara Malaysia, maksudnya ya, uh, ya dalam negeri. Uh, atau keluar karena suami saya kan nggak tinggal di Malaysia Memang dia warga negara Malaysia tapi dia pindah-pindah kerjanya Terus oh. lukanya ya ditinggal-tinggal Karena dia kan kerjanya bukan di e, negara Malaysia aja Sama terkadang bahasa ya Bahasa tuh masih oh. udah 13 tahun juga nikah Tapi bahasanya tuh masih nggak nyambung? nggak nyambung, masih ruming, ruming Masih eh masih, oh -oh. penyelesaiannya misi, gimana? Penyelesaiannya ya dipahamin aja masing-masing hmm. Gak kira ya pelan-pelan <laughs> ya udah sukses dan bahagia dengan perkawinannya Amin, amin, amin insya Allah amin, amin. Sekarang saya bersama ibu pejabat negara yang cantik, ibu, ibu Risma pejabat. Sudah berapa lama ibu di Malaysia? Baru 7 tahun 7 tahun? Hmm. Nikah sama orang Malaysia udah 7 tahun? Uh, nikahnya dari 2010, oh, tapi dulu kerjanya 10. di Jakarta dulu oh. Terus kalau oh, bisa ketemu dengan abang Malaysia ini macam mana? ada dikenalin sama teman dijodohin terus, oh, terus oke okay. udah nyangkut <laughs> nyangkut suka dukanya apa menikah dengan Sukanya, warga negara Malaysia kita jadi bisa ada pengalaman bekerja di luar negeri ya jadi bisa banyak lebih banyak pengalaman kerja sama orang asing juga selain sama orang Indonesia oh. juga kan itu kayaknya lebih ke karir ya Lebih Bukan ke karir. bisa berkarir nasi, ya jadinya <laughs> apa jadinya lebih sambil, konkretnya sambil apa namanya sambil menjelam, minum air <laughs> benar nah, terus, dukanya. terus dukanya mungkin karena uh, kalau Lebaran tuh harus uh, pulang kampung ke uh -huh. tempat suami uh, kan ya apa, agak jauh tinggal di Malaysia juga kalau uh -huh. di Indonesia juga kalau Lebaran pulang kampung tuh. sama repotnya ya. dan sama juga tadi uh -huh. suka rooming <laughs> kalau ngomongnya iya sama si ya, masih nggak ngerti uh, kalau yang kayak bahasa daerahnya agak susah ya udah uh -huh. mudah-mudahan bahagia dengan perkawinannya terima kasih amin banyak, oh, ya. banyak ya. banget berarti uh -huh. ya sini ya okay, sekarang saya sama okay. Mbak Suprida nih wanita asal Aceh tapi oh, guys Jawa. Kalau pulang oh. kampung ke Medan nggak jelas kan? Gak jelas banget. <laughs> Kalau ma menikah dengan warga negara Malaysia Mbak Ida sebelas uh, tahun 11 tahun. Allah, Terus 11 tahun. apa sukanya nikah sama orang Malaysia? Sukanya tuh bisa kerja di sini, dapat mertua yang alhamdulillah penyayang, suami yang penyayang. Masya Allah. Itu sukanya. Suka, ya. Dukanya, dukanya. Ketika keluarga Kesusahan, sakit Meninggal dan sebagainya tuh Kita nggak bisa langsung pulang Pulang, gak betul, bisa melihat, betul, naik, betul. Sekarang kita sama Uni Mila Hai, oh, cantik. cantik banget ya Unimila ini dari Sumatera Barat. Coba ngomong Padang on. Dari Padang Apo, Dio. Apo, Dio, aku juga bisa. Itu kayaknya Padang palsu deh aku. aku Padang coret ya? Padang coret. <laughs> Jadi Uni kalau pulang kampung ke Jakarta. Ya. Udah nikah sama warga negara Malaysia berapa tahun? Tuh tahun ya. Udah nikahnya. Oh, 12 tahun. Asal mana abangnya? Nah, negeri sembilan. Oh negeri sebenarnya negeri sama, -sama kan, ya. Oh sama-sama Memang, itu ya, ya, kalau di, oh, di okay. terus, apa suka dukanya? Sukanya kita, dia bisa pindah ke sini, which is negara yang dia ya yang macet. Sih, macet okay, dong, hadirnya ke sini, Kurang daripada Jakarta. Ini ah, ah, dari separah okay. Jakarta, ya. Education-nya bagus, itu preferensi orang juga kan beda beda yeah. ya. Perbedaannya paling, ya, dia makanan Indonesia kadang-kadang dia makan, hmm. tapi kita juga harus bisa masak-masakan Malaysia masakan negeri sembilan tuh apa? Masak lemak. Masak, Masak lemak, lemak cili lemak. padi. Makannya pakai sambal. Makannya enggak gitu aja dia. Pakai nasi langsung dia gitu. pakai ikan asin plus hmm, ikan asin goreng sama itu udah cukup. Kayaknya enak banget Malaysia ya. Bahasa Apa Kalau udah Melayu Pasti pernah lah kita? Apa yang harus pasti kan kita? Apa yang harus dilakukan untuk memenuhi Apa yang harus bahasa untuk ini kebutuhan kita? Apa yang harus dilakukan kita? Apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kita? kita? Apa yang kita? Apa yang kita? mau ngomong Apa juga Apa yang Apa terserah lo mau apa, dia terserah gitu ya. Aha. Jadi bukan bukan kalau mau pergi pun bukan izin, udah statement. <laughs> Besok aku kesini ya. Gitu. Terus kamu di sini pakai visa apa? Visa ikut suami. Berapa tahun dapatnya? Kemarin yang terakhir 2 tahun. Temennya dua tahun. Ya, udah. Terima kasih Uni Cerita ceritanya. Mudah mudahan pernikahannya bahagia sampai kakek neng. Amin. Amin. Ya Allah. Oke sekarang kita sama teteh Anda dua. yang cantik gelis dari Bandung. Oh, Bandung. Sudah, sudah berapa lama ada di Malaysia. 11 tahun. 11 tahun. Iya Nikah sama orang Malaysia 11 tahun. Nikah sama orang Malaysia 11 tahun. Terus dulu bisa ketemu gimana? Dulu ketemunya dikenalin sama temannya teman. Temannya teman itu adalah pacarnya orang Malaysia. Oh. Nah. Terus pacarannya berapa lama? Pacarannya 4 bulan. Oh cepet banget ya? Cepet banget. Kau bisa yakin menikah gitu dengan orang Malaysia yang beda negara, beda adat semuanya. Beda. Dalam perkenalan yang sangat singkat 4 bulan itu, kenapa bisa yakin? Bisa yakin karena pertama dia dia bilang mintanya sama orang tua oh, kan. Terus oh. Jadi katanya -kata yeah. Ya, gitu. karena yeah. berani langsung ngomong sama orang tua gitu. Yeah. Setelah rent. dijalani gimana dari perkenalan 4 bulan itu ternyata ada yang nggak dipahami secara mendalam atau kayaknya oh oke okay aja gitu. Uh, pertamanya kayak culture shock aja ya. Contohnya nah, kalau di sini kan eh kalau kita kan kalau da dari ada ada undangan biasanya kita kalau duduk, oh, kalau duduk aja gitu mm -hmm. kan campur perempuan sama mm -hmm. okay. laki. Nah, kalau, kalau di sini, sini ternyata perempuan laki-laki dia itu di mana ya. sih yang kondangan laki laki permana perempuan di di kucing oh di kucing kucing sarawa okay. oh di kucing A -a, gitu kan oh suaminya asli kucing bahasa daerah oh, okay. kucing itu apa meow <meng> <obat. meng> Bukan dia oh, ada bahasanya sendiri apa kayak kalau misalnya kita bilang iya dia apa? bilang ao ao ah, oh. ao ao dia bilang kame kame nah, kame adalah saya kame adalah saya kamu kita kita oh, A -a. kita, A -a. kita ya? okay. apa kabar apa apa kabar kita gitu ah ngarang apa kabar ngarang kita? betul apa pola apa pola itu apa lagi apa ngapain oh lagi ngapain oh, juga ya iya ya agak-agak gimana gitu olah, mau gimana sih? Oh, karena gimana beda sih. banget ya. Terus apa dukanya menikah dengan abang dari kucing? Hmm. Dukanya jauh dari family, jauh dari keluarga. Hmm. Udah gitu. Pasti. Makan kucing tuh bedanya apa? Dia makanannya bersantan dan manis. Ya jadi oh. ke pertama kali datang ke sana kaget makan <tuh> santan tiap hari jadi bawaannya nggak enak perut. Oh betul betul mules. sih. Mules, biasa. Ya, hmm. uh, kehidupan sama mertua gimana? Mertua baik sih. Hmm. Dengan ipar-ipar baik, baik sih. Hmm. <tuh> Hahaha. <tuh> <tuh> <tuh> Ini ini kalau cewek-cewek setelah istri-istri gitu kan kalau udah ada hmm gitu belakangnya itu ada sesuatu kayak ada sesuatu benar ada sesuatu gitu tapi ya mau gimana lagi ya kan namanya juga kehidupan gitu setiap orang kan beda-beda. Hmm, sepertinya di balik itu ada cerita ya yang tidak bisa disampaikan Abang Wan dan Den Mudah-mudahan pernikahannya Amin. bahagia selamanya. Amin. Oke sekarang kita sama Ica. Ica dari Sumatera Utara, tapi Sumatera. pulangnya ke Jakarta Sekarang juga okay. sedang mengandung, Alhamdulillah Masya Allah Di usia kandungannya yang jalan 5 bulan ya Ica iya, ya? Ini anak berapa? Anak pertama, anak kedua Alhamdulillah, Masya Allah Terus sudah berapa lama menikah? Menikah 1 tahun lebih, 2 bulan Oh baru ya, oke Bisa ketemu oke. abangnya dulu gimana? kerja di Jakarta. Okay. Oh. Ya udah, dulu itu kenalan eh uh, 2 tahun pacaran. Setahunnya setahun kan karena kena Covid itu okay. hmm. Oh, kamu baru ya berarti baru tahun ini yeah, tahun baru 2021 kemarin. nikahnya. Hmm. Hmm. Oh, pasangan pengantin hmm. baru. Jadi hmm. iya. Jadi Terus? baru nunggu Covid nggak keluar-keluar jadinya hmm. dipaksain aja kawin pas satu pandemi. Nikahnya di <laughs> nikahnya di, di online di Jakarta oh nikahnya ya. online <laughs> <laughs> <laughs> iya eh hey, saya baru tahu ada nikah online guys bener iya gitu nikahnya nikahnya dia... pakai apa WhatsApp enggak dia pakai uh, dia WhatsApp. jadi video diwakilkan call. gitu loh video oh, video call oh. iya maksud aku jadi mempelai wanita dan mempelai pria nggak ada di satu tempat kan mm. <susuk> Si iya. Abangnya so, ada di Malaysia. Iya. Kamunya di Jakarta. Iya. Terus nikahnya pakai Zoom. Zoom. Iya pakai Zoom tuh. Iya. <laughs> dia waktu itu kan pengen antara dia ke sini boleh, uh -huh. aku ke sana juga nggak boleh. Jadi gak uh -huh. okay, caranya ya online pake Zoom meeting ya. Uh. Terus kamu Perbedaan usia dengan suami berapa jarangnya Lumayan sih? Sepuluh tahun. 10 tahun 10 ya. Kamu bisa ngomong ya. bahasa Malaysia belum belum lah ya belum kalau baru bisa. Tapi aja abang kan? kamu ngerti bahasa Indonesia? Ngerti. Jadi kita kalau ngobrol pakai bahasa masing-masing jawab masing-masing gitu. Mending ngerti. Kalau abang nggak bisa. Hmm. Terus hubungan sama keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik sih terus pada support gitu, pada okay. sabar juga kalau nggak ngerti aku bak ngomong apa juga masih tetap sabar nanya pelan-pelan gitu ya udah Ica terima kasih cerita ceritanya ya, ya mudah-mudahan kehamilannya lancar sampai Amin. dengan melahirkan kamunya sehat Amin. terus Amin. Amin sekarang kita sama nenggelis datin seri yang paling cantik datin, yang baru pulang guys. dari Swiss oleh-olehnya oh. mana bisa so, mau Sudah <laughs> jarmi <laughs> yang, yang giginya cantik Yang paling cantik nih tuh. Ya Allah. Uh, Udah berapa lama di Malaysia? Hmm, Alhamdulillah udah 15 tahun 15, oh, 15 tahun. tahun Terus ketemu dengan Dato gimana ceritanya? Ceritanya panjang Diperpendek dong Nanti ini jadi satu konten untuk kamu sendiri <laughs> Sobis saya dosen Waktu Mas itu so, saya so, lagi satu di UPI, okay. di Ikip Bandung, so bikin apa seminar, so, ketemu di tempat seminar. Sara sudah punya anak berapa? Alhamdulillah udah 5, ya, Anak saya sendiri ya maksudnya. Masa anak orang? Iya. <laughs> Terus suka dukanya apa? Sukanya banyak peluang sih di sini ya. Lebih banyak kesempatan ya. Lebih banyak peluang di sini. Kalau rajin sedikit bisa lebih bagus Dukanya wow. Ya ada perbedaan ya, ada cara, cara berpikir yang beda. Apa itu? Contohnya satu? Contohnya, kalau di sini kayaknya lebih individualistis ya orang Maksudnya bukan taraf yang negatif, tapi mereka lebih mengurus, urusannya masing-masing daripada oh, okay. kita di sana banyak gosip kan. Di sini di emang kurang gosip, kata siapa. <laughs> Acara gosipnya juga cuma satu, <laughs> hari minggu doang. <laughs> ya, coba bayangin kalau di sana ada TV. R -TV oh di tv nya guys ya kalau di indonesia itu banyak sekali ya, acara gosipnya ternyata baru tahu juga kalau di malaysia itu acara gosipnya cuma seminggu sekali kalau disana kan, oh, kita no. tiap pagi siang sore iya oh, betul ngosip. jadi kurang gibah dikit ya Terus, alhamdulillah hubungan dengan keluarga suami gimana? Uh, so far begitulah kan akan ke lidah juga bisa tergigit ya, ah, <laughs> apalagi dengan orang gitu, ah, ya. kan kita nggak bisa muasin hati semua betul. orang, tapi kita berusaha yang baik lah untuk diri kita sama keluarga kita aja, gitu betul, betul. kayak suami saya sangat tujuh poin mau contanya, makan apa, contanya. jadi jawabannya mau makan apa hari ini, ya. oke nasi kandar titik, ah. nanti nggak akan ketangkep, jadi oh. kepengen ini kepengen ini nggak akan ketaruh disebutin dengan jelas literally gitu ya, pengen mas sepuluh gram 10 gram, <laughs> betul, banget kalau oh, ada ya, tim Lagi tuh contohnya jangan bilang, eh kayaknya yang ini cantik Oh nggak ada, nggak ada kayak gitu Langsung mau ini gitu ya sebutkan Untuk nah, koin itu, itu Boleh ah, gak? Kayak gitu malang, aja Terimakasih okay. datin seri cerita-ceritanya Mudah-mudahan berikan Amin, Amin. Oke okay, selanjutnya sama kakak Leni yang cantik ini Halo. Sekarang langsing banget tuh Udah gemuk ya? sama warga negara Malaysia kamu ngerasanya gimana? oke aja sih, hampir sama lah sama-sama uh, ini ya, satu rumpun melayu, apalagi uh, uh, suami kan uh, masih keturunan minal okay. terus hubungan uh. dengan keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik sih semuanya kebetulan suami kan keluarganya cowok semua uh. nah. oh. jadi oke okay aja sih <laughs> kenapa jadi kayak geli gitu sih? apa dukanya? kadang ngomong masih agak kalau lagi marah-marah dia masih suka nggak nyambung karena gue masih ngomong bahasa Indonesia dia kadang uh, kurang ngerti. Oh uh, jadi kalau berantem ditinggal pergi? Iya pergi aja karena dia nggak ngerti. Jadi kalau berantem siapa duluan biasanya sering minta maaf? Si abang juga. Siapa Suami duluan. Nah. Kalau minta maaf gimana biasanya kalau orang Malaysia itu? Gimana? Romantis <gimana>? enggak romantis enggak? Suami bukan oh, tipe romantis. Oh, saya bukan tipe romantis. Terima kasih Kak Leni cerita-ceritanya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Oke. Oke, selanjutnya sama Eka Eka udah berapa lama kalau Eka nikah sama Abang empat uh, tahun hampir empat tahun lah. Terus istri keberapa? Uh, istri yang ketiga, tapi udah cerai sebelumnya dengan istri oh. pertama kedua baru nikah sama saya. Okay. Tapi bukan pelakor ya? Bukan bukan bukan udah cerai <laughs> udah lama. Udah cerai lama terus baru ketemu baru Eka. Ketemu, Ketemunya di mana? Di okay. ya, sini. Ketemu di Malaysia, ah, di teman, -teman oh, kamu teman -teman. kerja ah, enggak? Enggak enggak. dulu ngapain ke Malaysia? Uh, sering datang sini, kebetulan anti nikah sama orang Sabah. Uh -huh. uh, tinggal di Kepung, uh. jadi sering bolak-balik ke sini. Ketemunya di mana? Di acara nikahan teman. Oh, <laughs> setelah melihat orang menikah, abang kamu jadi mau menikahi kamu ya? Uh, Gatel mungkin ya. <laughs> Terus hubungan sama keluarga suami gimana? Alhamdulillah, baik banget. Apa baiknya? Allah. Berdua dia pasti akan nelfon, nyari-nyari siap hampir tiap hari dia akan nelfon ah, Masya Allah juga, baik. Eka ini jualan bakso dan punya cafe di setapak ya ah, Platinum oh. namanya eh. Aji Ilham Cafe Aji, Aji Ilham Cafe kalau yang ada di setapak bisa mampir nanti ketemu Mbak Eka di sana. oke okay, terima kasih Eka sekarang kita sama kakak Lely sis yang cantik e. dulu sis Lely ini pernah jadi abang nauna Jakarta ya zaman Lama ya 2006 Tapi setidaknya Ayan. sudah pernah ikutan kontes-kontes Kecantikan -kontes gitu ya masih, Zaman masih muda Sekarang tuh juga masih muda tuh masih cantik Sekarang kakak Leli ini kerja di salah satu hotel bintang 5 Yang hmm. ada di Malaysia hmm. Udah berapa lama di Malaysia? Di Malaysia udah hampir 4 tahun Terus sudah hmm. punya keturunan berapa? Alhamdulillah satu. Terus dulu bisa ketemu dengan abangnya, gimana yang orang Malaysia ini? Kebetulan uh, dulu tuh ke, di Jakarta kan juga kerja di hotel marketing. Hmm. Terus memang kebetulan ha, sering bolak-balik ke Malaysia untuk bisnis trip. Ah. Jadi memang ah. kebetulan suami itu klienku. Oh. Oh gitu. Aku menikahi klienku, itu uh, uh, judulnya. Indirect in sih, karena memang meetingnya sama sekretaris-sekretaris kantor ah. dia. Uh, terus dijodohin lah. Oh. Oh. masih nggak mau. Kendal klien Malaysia awalnya oh. nggak suka sama orang Malaysia. Kenapa awalnya kok nggak suka? Aduh, demanding, banyak maunya, terus ribet, triwe gitu ya. Itu kalau nggak suka gitu guys, gak suka jangan kebangetan. Jadi cinta kan? Azam. Eh, karma. <risas> <tuk> ya Kepatah ya. bilang jangan terlalu membenci hal Betul. sesuatu hal. Akhirnya Betul. jadi mencintai hal itu. Bener. Jadi kepatok. <tuk> Emang uh, banyak mirip ya sama Indonesia. Cuma uh. sama hal menurut aku dia lebih. Uh, ya Aku kompen dengan mantan-mantan di Indonesia ya. Oke. Okay. Uh, ya ya gue mungkin dia lebih mandiri ya. Uh. Lebih mandiri. Terus juga uh, wawasannya juga lebih luas. Karena kan macam-macam uh, orang di, di sini lah. Hmm. Dan cara berpikir dia uh, lebih uh, terbuka lah menurut aku sih ya. Macam setahun setengah ya. Terus nikahnya di? Di. Okay. susah nggak waktu dulu ngurus surat pernikahan dengan orang Malaysia? Aduh, pas giliran gue agak apes ya, Kenapa? karena kayaknya waktu itu kebetulan PM uh, PMN mm -hmm. NNR itu baru turun uh -huh. dan seperti banyak peraturan yang diperketat karena banyak illegal marriage, banyak illegal workers. Oh. Sistem untuk buat sekolah visa per tujuan segala macam itu uh, luar biasa uh, ribetnya sekitar satu bulan baru bisa mendaftarkan pernikahan di oh, uh, KL ya. setidaknya oh. harus ke lima kementerian di Jakarta. Oh, waktu itu masih harus ada pengesahan dari kementerian hukum oh, ke ya. kementerian agama ke oh, kementerian luar negeri. luar negeri terus dan lain-lain. Jadi memang perjuangannya luar biasa. Ternyata setelah menikah pun, pun juga ada perjuangan, ya, tapi, cinta, tapi cinta, tapi cinta memang patut diperjuangkan. Waduh, aduh, Oh, dalep, bos, dalep. Kalau misalkan dia ke Jakarta gitu, oh. dia paling nggak bisa mas nyetir di Jakarta. Karena macetnya Macer. parah, nggak sabar ya? Nggak sabar, okay. karena buat dia macet di Jakarta memang sudah tidak manusiawi dan ah. sepertinya aku pun menyetujui itu juga sih. Bikin ah, hmm. stres ya? Jadi hal-hal ya, kecil yang kadang-kadang... Bikin uh, meledak tapi uh, itu sparkling of love lah ya. Terus kalau soal keuangan, kalau orang Malaysia itu gimana? Dijatak atau cari sendiri atau kalau minta baru dikasih? Uh, kita dari awal, hmm. sudah sejak nikah jadi memang berapa yang akan dikasih berapa yang dibutuhkan memang dia nggak nggak pernah sih nyebutin butuh berapa atau apa dia akan kasih, kalau kurang ya let me know aja, kata dia gitu dan kita pun juga tahu diri lah ya dikasih, dikasih juga alhamdulillah dia harus bersyukur lah ya, hmm, dan mempergunakan dengan sebijaksana mungkin betul terima kasih ceritanya kakak Adey. lagi mudah-mudahan pernikahannya bahagia amin Oke okay guys dah selesai videonya so itulah tadi guys enak gak sih nikah sama laki-laki Malaysia so banyak sekali istilahnya orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang Malaysia dan semuanya ya pengalamannya bagus-bagus ya guys istilahnya ya mereka senang ya kan dan ya mungkin ada beberapa di setiap keluarga itu beda-beda ya kan. Yang terpenting adalah di sini kita harus menjaga sebagai laki-laki ya menjaga keluarga kita ya kan. Dan juga sebagai perempuan juga menjaga keluarganya seperti itu mendidik anak dan juga mengurusi rumah tangga seperti itu guys. Karena istilahnya Sakinah mawaddah warahmah itu akan tercapai Apabila keterbukaan itu ada dalam keluarga kita Jadi kita memang harus betul-betul terbuka kepada istri kita Jadi istri kita juga harus terbuka kepada kita Agar supaya semua memahami Dan ketika semua memahami antara anak keluarga semuanya Maka insya Allah Sakinah mawadah warahmah akan hadir di dalam rumah tangga kita So buat teman-teman semua Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga ya Buat teman-teman yang belum menikah ya kan Kalau mau menikah dengan orang Indonesia Si Silahkan. Orang Indonesia yang mau menikah dengan orang Malaysia Silahkan Yang terpenting adalah Kita berusaha menjadi baik Agar supaya jodoh kita menjadi juga baik Seperti itu Karena laki-laki yang baik Akan menikah dengan perempuan yang baik uh, Perempuan yang tak baik Akan menikah dengan laki-laki yang tak baik juga Itu dalam Al-Quran sudah dinaskan Seperti itu guys Terima kasih sudah tengok video ini Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga channel Mbak Ika Ulandari Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit untuk diri Apabila ada salah kata mau dimaafkan